Ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan dari Leslar. Saja di sini ada sebuah postingan kalimat yang luar biasa. Leslar, tetaplah Leslar dengan produktivitas dan kualitasnya. Iya, tidak sempurna memang. Tapi kalau terlanjur suka, gimana dong? Mau dilarang, gimana pun gak bisa. Mereka orang baik kok, katanya tuh ya, masya Allah. Kita tetap konsisten ya, mudah-mudahan tetap dengan produktivitas dan kualitasnya Leslar Mudah-mudahan dukungan semakin banyak, support semakin banyak Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Bilar simak juga di kalimat caption yang dituliskan Konsisten menjadi orang produktif berkualitas dan terus berbuat baik itu tidak mudah apalagi terus terusan dicari celah dan kesalahannya ini benar banget nih para sahabat ya setuju banget ya terlalu sayang itu susah dihilangkan mudah mudahan kita semua sebagai fans sejati tetap solid dan kompak mendukung yang terbaik apapun itu buat lesti dan bilar selanjutnya para sahabat kita unggahan akun lesti entertainment ada sebuah fonsi abang L Dan kita sambut dengan kalimat Sekalinya pacalan Langsung ketemu keluarga Wow Baby L ya sekali pacalan Langsung ketemu keluarga besar Disimak di kalimat kapsen yang dituliskan Abang L udah bucin sejak dini Sekalinya nyamperin guzel langsung bawa keluarga Siapa yang ngikutin terus update dari kapal cilik ini? Wow, pastinya warga poroha Terkhusus online-onlinenya di persahabat ya, onti-onti online Selalu menunggu kabar baik dari abang L Kita lihat di kalimat komentar yang diberikan Ya, ini dari akun Instagram Chill Out Baby Boo mengatakan di kolom komentar, kan Abang L niru papanya, baru kenal bentar sama bunda, udah langsung bawa Ibu Dewi ke Tangerang katanya tuh, aduh Masya Allah banget ya <guluh> Ada juga komentar lain dari akun Was Team Suga mengatakan, persis kayak pandanya ya Min, sekalinya liburan bareng keluarga besarnya, Masya Allah banget ya, doakan selalu nih buat Abang L Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh Dan menjadi kebanggaan kedua orang tua Berikutnya juga, persahabatan ada vitamin bahagia untuk warga kunoha unggahan Sahabat Datingan School Leslar Ini tentunya ada sebuah keromantisan dari Lesti dan Bilar Kita versi blur dulu, -dulu persahabatnya Suapan mancah dari Bunda Lesti Jangan tanya ini video kapan, para sahabat, ya Karena... Pasti warga Konoha tahu nih video kapan Lesti dan bilal selalu memberikan menyuguhkan keromantisannya Masya Allah Dengan sentuhan ala-ala Papa Bilar Mampu membuat keluarga Konoha semakin baper dibuatnya Di postingan ini pun perselabat tentu banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Dari akun Sri Rahayunanda Mengatakan emang akun ini yang bikin adim dan cengar cengir senyum-senyum dengan Abdul, memori-memori dulu Flashback, I love you Kakak admin katanya tuh gemes banget ya <goda> Ada juga Persahabat komentar lain dari akun Kania, anuskor nur Aisyah, Anuskor aza mengatakan Masya Allah Pasangan bucin katanya tuh Memang cute banget ya, idola kita Berbeda dengan yang lain Selalu menyuguhkan vitamin-vitamin bahagia dengan lewat keromantisannya ada juga persahabat ya komentar dari akun Paulina Aster duh mana buka puasa masih lama nih cocek katanya tuh persahabat yang sudah disuguhkan vitamin seger siang hari ini berikutnya persahabat ada kabar membanggakan juga nih untuk keluarga Konoha kita lihat persahabat ya l2w.id kembali menerahkan sebuah prestasi dengan melakukan kebaikan membantu sesama persahabatnya bantuan sembako untuk korban bencana banjir luar biasa mudah-mudahan di bulan ramadhan selalu menebar kebaikan dan tentunya alhamdulillah salah satu fanbase leslar di bulan Ramadan ini ada program peduli bencana juga masih berjalan Persahabat, ya doakan yang terbaik mudah-mudahan kita semua selalu sehat bahagia dan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan dan kelancaran masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di siang hari ini tetap stay tune dan pentingin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya ini dulu informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh